baik teman-teman setelah kita memahami tentang SKL madrasah tak takmiliah maka kita memasuki kepada standar kompetensinya bahwa standar kompetensi adalah kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program pembelajaran yang terstruktur jadi uh, di mana standar kompetensi ini meliputi uh, berbagai kompetensi uh, standar yang ada dalam bidang uh, studi yang ada di madrasah dunia Nah, dia lebih mengembangkan daripada SKL mata pelajaran yang, eh, yang di awal, ya, SKL setiap mata pelajaran, tetapi sifatnya masih uh, umum. Ya. Nah, kemudian uh, SK tadi kemudian di-breakdown atau di lebih dirincikan dalam sebuah kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa. Untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan Baik, Oleh karena itu Teman-teman uh, yang berbahagia um, Kita masuk kepada SK dan KD mata pelajaran um, Pertama kali yang akan kita masuki adalah uh, SK dan KD mata pelajaran Al-Quran Dimana um, untuk kelas 1 dan kelas 2 Jumlah jam per minggunya 5 jam Sedangkan untuk kelas 3 dan kelas 4 itu adalah 4 jam. Nah, durasinya 1 jam 30 menit untuk kelas 1 dan 40 menit untuk kelas 2 dan kelas 3 Kita lihat ada berapa jumlah SK dan KD untuk kelas 1 dalam mata pelajaran Al-Quran. Kita akan lihat ada 7, ada 7 SK dan KD. Bahwa 7 eh, SK dan KD ini, teman-teman, Uh, ini akan dibagi untuk uh, dalam satu tahun, yang mana semester ganjil dan yang mana semester genap. Nah, ini memerlukan perencanaan dari teman-teman yang hebat, ya. Um, mana yang akan kita masukkan ke dalam materi di semester ganjil dan semester genap? Tentu saja, teman-teman akan menyesuaikannya dengan kalender pembelajaran. Nah, ini penting, ya. Membuat kalender pembelajaran, kenapa? Untuk membagi mata pelajaran ini masuk ke dalam uh, semester 1 kah atau semester 2. Baik, teman-teman, selanjutnya. Uh, apabila teman-teman melihat dalam standar kompetensi, itu ada uh, angka satu misalnya, maka itu kita baca menjadi SK pertama. Nah, kemudian, um, nah, seperti ini. Untuk bunyi KD, teman-teman akan melihat ada 1.1 Nah, ini berarti teman-teman bisa membacanya adalah KD pertama dari SK pertama dalam pembelajaran Al-Quran di MBTA kelas 1 Ya, nah begitu pula dengan KD-KD eh, yang lain akan terdapat kesesuaian ya dengan bunyi SK-nya atau dengan kode SK-nya. Misalnya seperti ini ya, 6.1, jadi KD pertama, SK ke-6. Nah, ini uh, patut difahami. Selanjutnya, teman-teman akan melihat bahwa konten daripada KD ya adalah merupakan penjabaran daripada SK. Bahwa KD berbunyi hafal surat al-fatihah dengan makharujun huruf yang tepat dan tajwid yang benar merupakan... Penjabaran daripada SK Yang berbunyi hafal surat al-fatihah Nah Sedangkan tuntutan SK Yang berikutnya adalah Mengetahui artinya surat al-fatihah ini Maka Dijabarkan pada KD yang lain Yaitu mengartikan surat al-fatihah Dengan baik Dalam hal ini Kita fahami bahwa KD merupakan Kompetensi yang dituntut Untuk dapat menguasai SK ya, tetapi dengan lebih uh, spesifik seperti itu ya. Mari kita lihat contoh daripada uh, SK dan KD kelas 2 ya. SK dan KD kelas 2 juga ada tujuh ya teman-temannya. Nah ini ini dalam rangka menganalisis SKL SKKD. Jadi kita bisa melihat semua, termasuk juga ruang lingkup daripada uh, materi yang ada di dalam SKKD tersebut. Ya, sampai sejauh mana sih kompetensi materinya gitu ya. Nah, kalau tadi kelas 1 itu sampai uh, hafal surat al kausar, maka di kelas 2 tuntutannya adalah para santri mampu hafal surat At-Takatsur dan terjemahnya. Adapun kaidah ilmu tajwidnya, kalau di kelas 1 mereka mampu sampai um, mempraktekkan hukum bacaan ikhfa, ya non-mati atau tanwin maka di kelas 2 tajwidnya adalah mim-mati ya ada idhar syafawi, ikhfa syafawi dan idogam uh, mutama silain, atau mimi ya. ya karena mim-mati bertemu dengan mim Oke okay. selanjutnya di kelas 3 teman-teman akan melihat oh ada 6 ada 6 SK dan uh, KD nya ya penjabaran daripada SK nya ada pun konten materinya, anak santri di kelas 3 ini mampu hafal dan faham ya, bukan hanya hafal, tapi juga faham surat al-bayyinah sampai dengan surat al-bayyinah. Lepasnya, standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada di madrasah dunia takniliah. Nah, mungkin kita bisa lihat SKKD al-Hadis misalnya ya, untuk kelas 1 Um, SK nya ada lima Nah uh, satu SK ada yang terdiri dari tiga um, KD dan ada juga yang terdiri dari dua KD Nah masing-masing uh, tentu saja uh, mendapatkan porsi uh, waktu atau um, kita harus mengalokasikan gitu ya Waktu yang tepat untuk bagaimana mencapai kompetensi dasar tersebut Nah kita lihat seperti itu Nah maka teman-teman yang saya hormati Kita bisa uh, analisis dari satu mata pelajaran ke mata pelajaran yang lain Dari mulai kelas 1 sampai kelas 4 tergantung uh, kelas mana yang kita ajarkan Nah kalau teman-teman mengajar e, di satu kelas saja dengan semua bidang studi, maka otomatis teman-teman harus menganalisa semua bidang studi di kelas di mana teman-teman mengampu atau mengajar. Nah e, jika teman-teman hanya mengajarkan satu bidang studi saja, maka teman-teman harus menganalisis seluruh e, mata pelajaran tersebut, ya e, SK dan KD-nya dari mulai kelas 1 sampai kelas 4. Sehingga teman-teman bisa uh, memperoleh uh, banyak informasi tentang capaian kompetensi yang akan uh, didapatkan oleh uh, santri kita. Dan jika kita menganalisis SK dan KDM DTA ini um, dari satu mata pelajaran ke mata pelajaran yang lain, maka bisa diperoleh demikian. ya um, Misalnya Al-Quran. Uh, yang dimana kelas 1 dan kelas 2 itu 5 jam Kelas 3 dan kelas 4 itu 4 jam um, kelas, 1 kelas, uh, kelas 1 dan kelas 2 itu punya 7 SK Dan masing-masing uh, punya KD yang berbeda Kelas 1 uh, 7 SK dan 18 KD Kelas 2 7 SK dan 15 KD Kelas 3 6 SK dan 16 KD Sedangkan kelas 4 itu 7 SK dan 25 KD Nah teman-teman yang saya hormati Tentu saja dari uh, mengetahui jumlah SK dan KD ini Teman-teman akhirnya uh, harus menentukan durasi waktu untuk setiap bidang studi ini ya Setiap uh, kompetensi di bidang studi Al-Quran ini misalnya uh, Kenapa demikian? Karena empat Jam di kelas 3 dan kelas 4 itu durasinya kan satu jamnya 40 menit ya Jadi teman-teman ini sebenarnya sih uh, sama saja uh, Yang penting kita menyiasati bagaimana atau menyusun strategi bagaimana mencapai kompetensi tersebut Dalam waktu yang sudah disediakan nah, Demikian juga Al-Hadis ya uh, Dimana kelas satunya itu cuma satu jam kelas 1 dan kelas 2-nya 1 jam per minggu dan kelas 3 uh, dan 4 itu 2 jam per minggu. Ya, uh, kita saksikan kd uh, masing-masing berbeda. Ya, karena apa? Karena jumlah SK-nya pun berbeda. Nah, eh uh, akidah pun demikian uh, bahwa satu pekan 1 jam untuk kelas 1 sampai kelas 4 ini cukup mempengaruhi bagaimana uh, pencapaian kompetensi akidah tersebut nah kemudian akhlak uh, akhlak di mana dua jam per minggu ini uh, sebagaimana karakteristik akhlak ya bahwa akhlak ini tidak mesti diajarkan secara uh, secara pembelajaran ya uh, walaupun ada ya walaupun ada dan bisa dalam mencapai kompetensi tersebut ya uh, kita mengajarkannya dalam uh, ranah pengetahuan ya tetapi Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam mengajarkan akhlak itu memerlukan apa? Memerlukan metode yang lain seperti suratawadan dan pembiasaan. Oleh karena itu yang dua jam per minggu ini teman-teman bisa memanfaatkan uh, uh, dengan cara memperhatikan atau menganalisis kd, -KD mana atau SKKD mana yang memang bisa diimplementasikan menggunakan uh, uh, metode pembiasaan dan pembiasaan. Um, sulit taulah dan begitu pula dengan fikih, tarikh dan bahasa Arab. Uh, sesuai dengan SK Dirjen Pendis nomor 7131 tahun 2014 bahwa jumlah jam pembelajaran MDTA per minggu itu uh, 18 jam pembelajaran per minggu ya dimana kelas 1 dan kelas 30 menit ya uh, itu uh, jika kita akumulasikan 30 menit dikali 18 jam berarti 540 menit. Nah, jika MDTA kita itu belajar selama enam hari, maka per hari belajar menjadi 90 menit. ya. 90 menit itu sama dengan satu jam 30 menit per hari. Nah, kemudian di kelas 2 dan kelas 4 itu 40 menit ya masing-masing per jamnya, sehingga jumlah total 720 menit per minggu. Nah, berarti kalau belajar selama 6 hari maka 720 jam, uh, sorry, 720 menit dibagi uh, 6 maka uh, tersedia durasi 120 menit per hari. Oleh karena itu teman-teman, waktu yang uh, terbatas ini dengan kompetensi yang begitu banyak akan uh, menjadi lebih efektif jika perencanaan pembelajarannya Uh, sudah dilakukan sekaligus teman-teman uh, sudah mempersiapkan uh, mana materi yang uh, esensial kemudian media pembelajarannya yang mana ya kemudian uh, sumber belajar yang efektif atau sumber belajar yang uh, bisa digunakan mana dan seterusnya nah Contohnya saja misalnya di dimensi pengetahuan karena gini ya dalam uh, KD itu ada bunyi KD yang memang uh, bunyinya uh, mengarah kepada dimensi pengetahuan uh, dilihat dari kata kerja operasionalnya yaitu hafal misalnya KD 1.1 Al-Quran ini uh, berbunyi hafal surah Al-Qadr dengan makhlil huruf yang tepat dan tajwid yang benar atau dan tartil maka kita, uh, kita peroleh dimensi pengetahuan di dalam uh, KD tersebut adalah satu sisi faktualnya bahwa materi belajarnya juz amal ya, akur al qadr ini fakta ya, ada malam lahiratul kader, ada huruf guna, huruf tidak guna itu adalah fakta-fakta yang bisa diberikan kepada santri. Yang kedua sisi konseptual di mana ada di sana pengertian guna, ya, bacaan wakaf dan wasal kemudian eh, apa mungkin pengertian surat al-qadar ya terjemahnya dan seterusnya nah prosedural eh, konsep prose, atau eh, sisi proseduralnya adalah eh, bagaimana contohnya cara membaca tartil ayat 1 eh, kemudian berikutnya ayat kedua dan seterusnya sampai ayat terakhir nah eh, selanjutnya di sisi metakognitifnya bagaimana materi pembelajaran bisa uh, uh, memberikan informasi tentang mengetahui cara mampu menghafal Quran al dan membacanya ketika sholat Jadi ini kemampuan yang uh, bisa diperoleh oleh, oleh anak dalam dimensi pengetahuan dari KD 1.1 ini bisa kita sajikan dalam waktu yang uh, seefisien mungkin. Gitu ya. Nah, kemudian di pad, eh, pada dimensi sikap dan akhlak ya, KD contohnya misalnya yang berbunyi KD 1.3 di al-hadis membiasakan niat baik dalam setiap melakukan kebaikan. Bahwa eh, kata kerja operasional membiasakan ya. Itu merupakan eh, ranah sikap jadi teman-teman ketika ada bunyi KD membiasakan, menunjukkan, ya, menunjukkan sikap peduli, dan seterusnya. Ini berarti KD tersebut menunjukkan dimensi sikap dan akhlak. ya, Sehingga nanti akan berpengaruh kepada proses pembelajaran dan penilaian atau evaluasinya. Begitu pula dengan dimensi pengamalan atau psikomotorik, di mana ada KD yang berbunyi, misalnya, mempraktekkan hukum bacaan ikhfa dalam Al-Quran. Nah, ini bunyi kata kerja mempraktekkan. Ini adalah um, kata kerja operasional untuk psikomotor. Oleh karena itu, nanti ketika proses pembelajarannya dan evaluasinya itu mem mem memanfaatkan atau menggunakan teknik penilaian atau teknik proses pembelajaran psikomotori